70. tapi kok bisa setan oh. sampai ke sungsung. Ya, bayangin aja foto Ronsen. Mana dia pakai Bukan Ronsen gua Ronsen, Pak? Dan mirip kayak foto Ronsen kalau Kita lihat foto Ronsen lihat Kayak gitu tuh, Pak. Hmm. Kamera negatif. Ada ada bahasa apa ini? Selamat malam ini semuanya. Ada bahasa apa ini sang pengunggah? lagi <laughs> oh, yes. gincang itu Pak bulut besar hmm. oh, yes. <coughs> ya, bagaimana, bagaimana Ya saya jujur saja saya sebenarnya okay. jujur ini. Saya ini salah satu orang yang sebenarnya sangat fans dengan Ginca ini. tuh hmm. Sampai saya sendiri yang rekomendasi dia sama Pak Bombom. -Bom. Pak Bombom, -Bom, Gin Ginca ini bagus jadi timnya Pak Bombom -Bom ini. Saya yang rekomendasi begitu sama Pak Bombom. -Bom. Tapi, begitu lama-kelamaan, begitu saya lihat, ah ini orang munafik, ternyata tidak bagus. Saya yang salah merekomendasi, kenapa begitu? Contoh tidak bagusnya, saya minta maaf sama dia. kan dulu saya ini dendam sama dia, padahal saya tidak dendam sama dia. Saya minta maaf sama dia. Saya tanya dia, benar tidak saya minta maaf? Tapi dia tidak mau mengaku bahwa memang benar saya minta maaf. Dia tidak jujur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kedua belah pihak lagi berseteru, dia cuma berani tegur yang satu karena yang satu suku dia, makanya dia tidak berani tegur, enggak dia berani. Itu namanya dia pilih kasih. Yang satu dia kasih, yang satu tidak, itu namanya kan munafik. Nah, begitu. Ini fakta, bukan saya framing, fakta ini. Dan saya pernah minta maaf sama dia dan juga dia tidak mau juga terus orang bilang iya benar memang dia pernah minta maaf. Dan dia tidak juga mengakui, saya minta maaf, saya salah. Dia tidak ada sedikitpun pun maaf Dia itu kayak ustadz Abdul Somad saja. Itu, ya <mary> lanjut-lanjut ah. bukan Ustaz kayak ini ya. Masih, masih ya. Belanja, bagaimana? Baik-baik aja. Jadi, jadi, jadi. udah jadi impor cicak. wah ada tuh itu, ya. ya. uh, itu kan dari diciptakan dari api. Mm -hmm. Neraka kan juga api. Iya nah, kan? Iya. Kalau jin dimasukin ke api, api sama api jadi apa? Adem. Ya. Hmm? Adem, Tuk -tuk. <laughs> Enggak ada yang kepanasan, malah apinya makin besar. Tapi dulu pernah tuh, gua begitu debat tertawa lu, jawab apa? Coba aja tuh batu-bata ditabuk ke batu-bata, pasti ada yang pecah katanya. Ya, gua jawab aja, bego, itu kan api bukan batu-bata, bukan benda padat, gimana sih? Tahu lu bisa aduin. <laughs> api itu namanya makin gede lah. gitu gitu. Memang, <laughs> memang orang bego itu sama bangguan, masa dia samakan api dan batu mata? Nah iya, kan batu bata benda padat Kita adu, bertak, pasti pecah. Nah ini kan api bukan benda padat. Enggak pasti <laughs> itu. <laughs> Kalau benda, benda yang bisa kelihatan okay. dan dirabak, itu namanya apa Pak? Nama umum dari Indonesia. Jadi kawan-kawan Kawan-kawan, jadi begini kawan-kawan, saya ini jujur saja, Tuh. saya ini sebenarnya sangat menghormati orang dan menganggap orang, tapi manakala orang itu, saya perhatikan dia sudah tabiannya kurang bagus, itu sedikit pun tidak berharga di mataku, dan saya sudah tidak anggap, contohnya seperti ginting ini, ginja ini, ini orang ini paling saya anggap dulu ini, dan paling saya hormati. Tuh. Nah setelah kejadian ini, tuh, saya langsung tidak ada menghargai dia sama sekali tidak menghormati dia dan saya tidak anggap dia. Tapi kondisi apa? Tapi apa? Iya. bukan anak Tuhan itu. Nah begini. Sekarang begini kan ada juga anak Tuhan. Dia kalau dia sadar dia langsung minta maaf ya sudahlah. lah Tapi ada orang Tuh. Dia tidak merasa bersalah Seakan-akan sudah dia yang paling benar Tuh. Nah orang-orang seperti begini Tuh. Ngapain juga saya mau silah mati selalu begitu Bisa saja orang itu dia tahu kalau dia salah Ah siapa bilang Bisa saja Semua orang Bukan cuma begini Ceritanya begini Dia sudah dikasih tahu jadi kan lagi bersih teru ini bom, -bom dengan Nur bom bom kan sudah tahu. Uh, saya tahu Saya tidak masalah, saya bersyukur di tegur ah, cuman kenapa cuman saya yang kalian tegur Tegurlah kedua-duanya <tuh> Itu kan sudah saya bilang juga Ginting, benar yang bilang Pak bom, bom itu Tidak salah itu, masa kok tidak mengerti-mengerti Dia malah lain lagi dia punya jawaban Nah, bukan dia, dia sudah dikasih tahu bp kesalahan bahwa kalau mau tegur itu tegur kedua-duanya, jadi dinasehati dua-dua, diingatkan dua-dua, jangan cuma, cuma satu yang diingatkan. Jadi saya melihat di situ karena Rudiono Hanes ini adalah orang Batak, sama-sama orang Sumatera, dia orang Batak, orang Sumatera juga, dia tidak mau tegur. Nah di sini yang saya bilang tadi kesukuan, nah tidak boleh yang begini ini, begitu maksudnya saya. Nah, dia malah marah ke saya waktu itu. Nah, saya sampaikan berumur maaf. Ginting, saya minta maaf. Oke. Saya minta maaf sama Ginting. Nah, dia cocawakan, oke, sip, 86. Sudah, cuma begitu saja. Nah, saya juga sudah, saya pikir sudah berlalu, Sudah selesai, sudah selesai tidak ada masalah. Sorry, saya potong bentar ya. ya. Oke, selesai. Oke. selesai. Kamu sudah ngapunin 70 kali 7? Belum, kan? Sudah, sudah, pengadilan bener iya itu ada ayatnya di Matius 16 sejauh-jauh apa saya gak setau kamu Rene saya kan sudah bilang iya iya kau kenapa kau, kalian ke masuk, saya tidak percaya Bang Rene kenapa sampai saya marah ngelai sama Ginting ini dengar kalian nah. dengar semuain tidak ada angin, tidak sebab tiba-tiba dia katai saya, dia bilang ah gak usah didengar itu Andre itu banci Coba kau pikir, dulu to, Bang Rene. Kau ini orang tua, Bang Rene. Kau bisa berpikir, eh, eh, tidak? Eh. Saya eh. sangat hormati kau, Bang Rene. Ya? Hah? Eh? Abang Rene, saya sangat hormati kau, Bang Rene. Lu kok enggak enggak ngerti? Give up. tanya. Abang Rene, saya sangat menghormati kau, Bang Rene. Tapi kalau kau tidak menghormati saya juga, Bang Rene, saya pun akan tidak akan menghormati kau juga, Bang Rene. Nggih. Cukup, cukup. Itu namanya orang dendam. dendam, Bu, dendam. dendam. dendam itu, dibenci kan itu. dengar saya kan Dengar-dengar, sudah sudah. Sudah, sudah. .oh, rasa dendam. rasa dendam sudah, Iya, sudah sudah, oh. sudah, nah, sudahlah, sudah, sudah Jangan membungkam, Bro. Bagus, sudah selesai sampai di sini setiap titik ya, ya, ya. selamat ya. malam Tuhan kok begitu berantem oh, <tuk> <tuk> mau kemana Pak Bunga? mari kita mari kita ngomong mau kemana Pak Bunga? mau tanggapi tadi tidur, mau tidur ya? enggak, oh, oh, ada. waduh, oh, sampai tadi permisi tadi yang bilang permisik enggak, bukan saya ada yang disana siapa ya, ya? Judas ya? Judas, Judas, Pak Bunga oh Judas, silahkan, silahkan Judas Ya gini Pak Bumbom, saya itu sangat fans sama Pak Ginca. Di diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Muslim itu semua di di apa ya dibikin KO dia. Ya. Nah saya agak kesal dengan Pak Andreas ini. Kenapa mesti bawa dendam-dendam di sini? Kita pingin mau dicerahin dengan firman Tuhan kok. Kalau ada dendam itu ya sudahlah selesaikan di luar sana. Ini sudah pergi di diskusi tadi itu bicara tujuh puluh dua kok larinya ke masalah pribadi itu, teman Siapa tadi yang <SILENCES> bicara itu? <SILENCES> ya, maksud saya begitu udahlah kalian masalah pribadi kalian saya selesaikan pribadi ya. Ini rumah umum, loh. Begini sang penggugat, sang penggugat begini ya. sang penggugat. <SILENCES> dengar dulu saya <tuh> dengar dulu saya kan sudah bilang saya kan minta maaf sama ginting tidak ada dendam saya tidak ada sebab tiba-tiba ginting ini katai saya nggak usah didengar itu Andreas itu banci cuma kau bayangkan itu sempurna tidak ada sebab tiba-tiba si ginting bilang bilang dia <tuh> katai saya begitu kira-kira ya, kalau kalau, ya, kalau saya bilang ada dendam toh Oh, Kalau gitu gini, mosa. kalian berdua aja urus ah, nah, berdua, iya. selesai kamu berdua. Ya, nah, dulu ada di rumini nah. udah gitu. Iya. Lu nah, bilang apa? Tadi lu, lu, lu bilang gua banci. Banci gua banci. Kan? <laughs> Emang gua lu, banci? Mulai deh, mulai, mulai deh. <laughs> Emang gua banci? Siapa bilang gua banci? Hah? Lagi <laughs> <hati? Hai? hati hati> lu lu, lu baik, bodo cantiknya. Em. Mm. Hmm ini rambutnya deh. Mas, Mas Ustaz. Eh, ana mustofa. Dan boleh kedo. Sisir dulu <tis> ah, sisir dulu ah. Ah, sisir <tis> di <tis> Pak. Di blow, ke salon. Aduh, Tante, tante, tante kan Amos gimana sih? Ini Eke lagi tunggu teman. Ayo dong kita ke taman lawang yuk. Ya, itu iya, ya. Sama-sama saling memaafkan. Ayo, mari kita ke taman lawang yuk. Sama Eka. Jadi begini, begini Pak babon sedikit ini Pak babon Kita minta okay. maaf saya ini sebelumnya. Baca Firman Tuhan bye-bye. Matahari terbenam. Baca Efesus 4 ayat 26. Boleh marah masmur 4 ayat 5. Boleh, coba siap, siap, siap. Begini, Bisa, Pak Bum. Oke, dengar kalau bukan hamba Tuhan yang nah. kamu dengar. Saya dengar, saya. Pak sudah. Saya jom. berterima sudah kasih, Pak jom. <tuk> Sudah, coba. Itu itu Terus, Sedikit, kamu. yuk. Mari yuk ke Anul, ke sana. itu? Taman lawan. Yuk. Jadi sedikit saja, saja, Pak Bum. Begini. Tak, sudah, sudah, sudah, Pak Andrea, sudah, Pak Andrea, Phups sudah, sudah, itu pagi, coba pernah ngomong itu, sudah, sudah, sudah, sudah, udah sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, selesai sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Kapan ke Belanda? sudah, bro. <tut -zać> Stop. Sang, sang pengurat begini, sedikit saja begini. Ini sekedar, sekedar saran dan masukan saja ini, begini. Saran dan masukan saya itu begini, ginting. Kau jangan terlalu sombong, kenapa? Karena saya perhatikan kau di room, kau terlalu sombong. Contoh, waktu Paceke atau Palidara bilang Waktu kau diskusi dengan Dani itu, dia bilang, ini nanti saya ajarkan kau. Sudah, eh, sudah diajarkan. Saya tanggung sendiri. Itu saya lihat gayamu terlalu sombong. paling darah itu, itu orang yang lebih tahu daripada kita. Kalau dia kita, ya kita terima. Jangan kita merasa sudah kita yang paling hebat, paling pintar. Iya tapi penyampaiannya juga tidak baik Pak, dia bilang tidak tahu itu, itu kan itu kurang etis, banyak orang dengar Dia bilang Ginting tidak tahu itu, berarti dia lebih tahu begitu kalau begitu daripada Ginting Apa salahnya kalau kita rendah hati, namanya masalah seperti saya, yang bilangin orang itu tidak tahu yang tidak ada rendah hati itu yang tahu. E, sudah okay, ya. Ya, ya, sudah ya. sudah ya. Sudah di sini siapa marah-marah nanti nanti ee kasih tutupan ya agar marah-marah eh, ya. Sudah ya, lanjut untuk kom. Lanjut. Eh baterai. Pak berantem-berantem dulu aja dulu sih. Eh, eh saya kasih ingat buat orang-orang yang ambil saya punya video ya, ingat ya Bampri ya, suatu saat saya akan blok Anda, tunggu ya Bampri ya. Anda bersih punya video terlalu banyak, ya. Channel-channel yang ambil, channel-channel yang ambil saya punya video tidak apa-apa, karena fokus saya hal main, ya. takedown aja Pak, takedown. Lapor ya. lagi Pak, lapor lagi. Hmm, takedown aja, copyright. Like. Personal information itu tandanya. Ya, dia dia. Pak Bombom, -bom, saya mau tanya sedikit tentang Alkitab Gak. Mengapa Yesus mengatakan Bila pipi kirimu ditampar, berilah pipi kanan hmm. Apa tujuannya Pak Bombom? -bom? Makna dari dibalik itu Cara firman tidak ada Betul Jadi gini itu adat istiadat orang Yahudi dibilang tampar kaki-kaki kan dipikir nah, ya kan Ya berikan ke kanan. kalau begitu namanya penghina. orang Yahudi kalau tampil begini begini itu penghinaan jadi maksudnya Tuhan itu beri ke kiri di kira -kira, ditampar, berikan ke kanan itu suatu penghinaan berikanlah berarti dia menghina kita berdoa buat dia karena itu orang yang melakukan kejahatan itu Hinaan bagi dirinya sendiri. Itu dia. Ya. Boleh nggak kalau saya mengartikan ya. bahwa itu adalah suatu petanda agar jangan dendam? Ya itu sudah. Mengingat jangan mendendam jangan mendendam Kalau pilihan kiri diberikan, kan orang yang kan tanpa kan? Ya. No, ya. kenapa di kanan kasih kurang? Kurang dong. Nah, ya kasih ke kanan dong. Kiri kan udah kasih. Berarti dia dendam, dendam mau cari ke karena. Karena alamat iya, begini iya, dari balik. Itu, itu orang yang udah ya Jadi kita jang, kita hidup sebagai manusia janganlah mendendam pada apapun. Karena itu yang merusak kehidupan kita. Merusak relasi kita dengan Tuhan. begitu ya Pak Umum ya. ya. Saling mengingatkan bukan dendam. Jadi kalian yang salah paham. Saling mengingatkan. Kalau dendam itu, mengingatkan, itu lain ceritanya. <tuh> pak bambang boleh uh, saya cara beri sedikit saja ya buat pak andreas ya kalau anda katakan mengingatkan mengingatkan dengan suatu kejadian yang sudah cukup panjang berlalu dan bolak balik diulang-ulang itu namanya dendam pak nah, bukan iya. mengingatkan itu adalah dendam karena anda selalu... biasanya orang lupa aljibi orang biasanya lupa jadi yeah. ingatkan okay boleh manusia lemah ya daging lemah oh, orang lupa tetapi kita jangan memperlemah dia jangan bukan hak kita memperlemah dia bukan memperlemah supaya kita sadar buanglah semua kepahitan supaya kita sadar ya buanglah semua kepahitan dan janganlah kita seakan-akan lebih tahu sehingga menasihati orang banyak Bukan lebih tahu, saya juga silakan ditegur. Saya siap. Kita ini manusia, tiada yang sempurna. Nah ini sedang ditegur, Pak Andreas. Oh, Pak Andreas, Andreas sedang ditegur ini. Andreas sudah cukup, Andreas selesai. Namanya klinik. Gini. Gini. gini. gini. gini. gini. gini. Kalau Andreas, Andrea, eh kenal ya. Kalau orang yang melawan, itu pasti dia, dia bukan laki-laki, bukan laki, perempuan. perempuan. Dia, dia pasti, pasti ini coba kita lihat anak jalan wah wah laki-laki kayak berarti perempuan Kaya, kalau dia menangis ini dari <tapi> <tapi> <tapi> <tapi> <tapi> <tapi> <tunya> <pair· galera> itu ada nabi, itu ada nabi tak Malam nabi, Pak Luka, apa yang mau disampaikan Pak Luka? Pak Luka eller, ya boeb, ini, ini nabi, nabi sinyal, Pak Bombom. Ya, nabi kurang sinyal. Iya, ya, ya, ya. Ya, udah Pak Iron deh, Pak Iron deh. Pak Iron Pak Om, begini Pak Om, sedikit saya dengan Pak Luga ini tadi. Saya, saya sangat simpati tadi Pak Luga ini dengan Aristo ini. Konek dia punya bahasa dengan Aristo ini. Entah apa yang dia bicarakan tadi. Konek hmm. sekali dia, ada deal-deal yang saya lihat itu. Entah siapa yang salah. Maka saya masuk di Aristo, saya bilang itu junjunganmu kasih tahu itu ditunggu Pak Lidara dan anak batak itu kenapa takut itu jangan jadi bantil lah jangan jadi menafik, masuk sana tapi rupanya Arisa juga membela tidak mau dia masuk ke Pak Lidara dan anak batak itu yang menafik kalian semua ini sudah tinggalkan saja ya, ada Pak menafik tadi disana kita penyemal nanti saya tidak tahu itu, tajet pak Umum. Ya, oke, okay, silakan. Nabi, nabi mau bicara, kita tidak ada persoalan. Nabi, Paluga, Paluga, lebih opening kamera aja, Paluga, biar suara-suara. Palu ga? Eh? Iron Man aja pak Iron Man Mana kemana, Iron Man? Amerika bagaimana? Musim keluar atau musim hujan? Iya ya. Bagaimana? Bagaimana? Bilang lagi, Bilang lagi dari mana? gimana? Aduh signalnya ya? Suara robot ya Iya Kelaset Buka kamera saja Pak Luka, kamera ini buka saja saya... Pak Luka buka kamera saja Ya memang airman ini bilang ini bukannya saya Bagi teman-teman Kristen ya Tapi memang LJ ya, itu memang sedang dimulai ke akhir akhir ini. suara saya jelas ya. Sudah mulai, sudah mulai, sudah mulai. Kenapa putus-putus ya? Perlu nggak ya? Nah, sinyalnya di sana berapa? Pakai pakai wifi? Ya, banyak lemas sekali karena ini angin kali ya. Tapi Ah. bukan dari handset dia itu Pak bohong. Ya. bom, bom. dari laptop, makanya begitu. Beres. Suara, suara. Enggak ada Ya udah layar aja, payor, nanti pak sepuluh menit lagi saya masih oke okay. saya ya, saya pak mau bertanya saya baru saya mau turun besok saya mau kerja oke terima kasih teman-teman yang bapak-bapak yang ada di sini uh, semua yang kita sampaikan ini kita abaikan dalam hati kita yang tentang ajaran-ajaran yang Uh, Penggemar angkat pada malam hari ini sangat-sangat luar biasa bagi kita semua, dan juga di lecet ini kita uh, berikanlah pedoman bagi kita. Ya. Penggemar boleh saya bertanya satu perkataan saja dari kejadian kenapa Adam uh, ah kenapa Tuhan bertanya kepada Adam angkat angkat angkat angkat angkat Kenapa Adam mengatakan, kenapa Adam menjauh kepada Tuhan, bukan aku. Apa artinya ini teman-teman, kalau bagi kita? Ada yang tahu artinya itu. Kalau menurut saya pembomong, Adam sudah jatuh dalam do dosa pertama kali. Allah bertanya kepada dia, Adam, Adam, kenapa engkau makan buah itu? Tapi, apa namanya? Adam, apa melawan kepada Tuhan? Sudah tahu Allah melihat dia makan buah itu, melawan lagi. Dia katakan, bukan aku. Apa salahnya? Apa salahnya? Mengaku, Tuhan, maaf jangan salahkan orang lain ya, begitu teman-teman, itu artinya bagi saya jadi, pedoman bagi kita itu dari kejadian dari awalnya, sampai wahyu ya, itu pedoman hidup kita semua kalau ada mengakui kesalahannya pertama waktu Allah memanggil dia, pasti Tuhan mengasihi dia, tidak dijatuhkan ke dunia ini, karena dia melawan, menjawab lagi Tuhan dia sudah lihat kamu apakah menelak lagi? Nah, itu artinya. Terima kasih Pak Membom. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di Eh. Terima kasih Pak Sarma. Mohon istirahat langsung ya. Terima okay. kasih langsung ya. Oke. Okay. Okay. Salam buat keluarga di Malaysia. Tuhan Yesus memberkati Pak. Selamat malam. Ya. Selamat malam Sinemasa. Malam, sudah namanya. Malam. Ini dikanya Pak Luga kenapa ya sih, kenapa ya? Kenapa kita mau korek-korek dia punya perdebatan sama Ustaz Tiana, mungkin berbeda diskusi sama Ustaz Tiana. Ya? Oh, ya, ya, selamat ya. malam, Pak Umum. Selamat semuanya. Halo, ya, selamat. Selamat. Selamat. Ini apa nih yang dibahas ini? Teman dan teman. Enggak ngongol-ngongol <S rằng> Hehehe Aduh, kira-kira ngongol Apalagi ya al al namanya. Topiknya apa ini Yang saya bahas itu Tadi dari awal itu teman-teman Kristen, mereka menganggap Bahwa saya orangnya penyecut Ustaz Kenama itu saya Saya baik-baikin Kalau orang muslim saya baik-baikin Saya penyecut <Seder> debat kenapa Pak Bung begitu ya, loh? Oh ya kalau itu mah udah biasa begitu. Nah, udah biasa. Nah sekarang hmm. kalau saya dapat tantang ada nggak orang Kristen yang mau kasih makan keluarga saya? Itu pertanyaan saya. Hm. Ayo kalau mau bikin Pak Bung jadi pendebat hebat berani-beranian. Ayo sudah sih. Telepon saya sekarang. Tamu istri saya anak saya. Nanti saya jadi karang. <laughs> benar kan, maaf-maaf benar enggak? Iya, iyalah. Ayo. Misalkan. Ya seben, sebenarnya begini, emang emang salah, salah dibaikin kan hingga dulu. Ya, biarkan saja lah itu ada Nabi Nabi Nabi Nabi, Nabi Luka atau <laughs> suara sebenarnya apa ya saya <tuk> mau tanya mengenai selama dia berdiskusi sama teman-teman dan -teman <tuk> seorang bagaimana pendapatnya bagaimana kita dulu. karena kan salah satu pendapat yang lama kira-kira bagaimana Luka? Luka, Luka? paling, paling nantum, dia. Ba, jangan bawa pungkau gitu. <laughs> <tuh>, terus, terus kalau waktu dulu dia berdebat itu dia masih masih ada yang kontrol belum belum kayak begini kalau kayak begini kan dia main sendiri itu masalahnya hmm. jadi kalau dulu kan masih ada naungannya lembaga masih bisa dikontrol, kalau sekarang ya itu juga